Malam ini aku rindu Benar, aku benar-benar rindu Merindukanmu adalah kebenaran yang tak menyenangkan, tapi mencintaimu itu menenangkan. Bukan tidak mungkin, sebab saat aku di dekatmu, mulutku seakan terus menarik agar membentuk satu senyum simpul. Terima kasih untukmu, karenamu masalah sebesar apapun akan terasa lebih ringan. Hanya saja, Ingat satu hal, apapun yang berlebihan adalah tidak baik, cinta tidak terkecuali, cinta pada sesama lebih tepatnya. Cintailah seseorang sewajarnya saja, tanpa kamu melupakan siapa yang telah menciptakan engkau. Dengan ingatan yang jangan sampai mengalahkan ingatanmu pada sang pencipta. Sudahi jika itu terjadi, atau kau sudahi cara mencintamu yang terlalu itu, dengan cinta yang sewajar-wajarnya cinta. Karena itu, aku hanya bisa mematung di sini, memperhatikanmu dari kejauhan. Aku tidak ingin terlalu jauh dalam mencintaimu. Bukan aku tak berani, aku berani dalam mencintaimu. Namun sekarang aku ingin menyembunyikan terlebih dahulu. Katakanlah aku hebat dalam menyembunyikan semuanya. Di depanmu aku mampu, tanpa ada setitik gumpalan kecemburuan. Tapi ketika aku di depanku sendiri, sulit untuk aku menyembunyikannya. Sudah bilang, menjadi yang untukmu bukan tujuanku untuk sekarang. Aku ingin lebih dulu memantaskan untukmu dan juga untukku sendiri. Aku tidak ingin jika harus membuat kebaikan yang ada padamu sekarang itu berubah menjadi sebuah ketidakbaikan oleh karenaku. Aku ingin lebih dulu memantaskan untukmu dan juga untukku sendiri. Aku tidak ingin jika harus membuat kebaikan yang ada padamu sekarang itu berubah menjadi sebuah ketidakbaikan oleh karenaku. Aku berjanji saat aku jatuh cinta pada seseorang dan ketika seluruh diriku jatuh padanya. Aku akan mencoba untuk mengetuk pintu rumahmu terlebih dahulu, barulah setelah itu kan ku ketuk pintu hatimu.